Salam sejahtera semua penonton Mister Mr.Match Channel dan berikut merupakan antara berita penting untuk kali ini. Eskom keluar senarai terbaru individu dikendaki Kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom hari ini mengeluarkan senarai terkini individu dikendaki termasuk 5 suspek terbaru. Ia bagi membantu sesatan membabitkan kes-kes jenayah, rentas sempadan dan KFR di Zon Selamat Timur Sabah S-Zon. Komanda S-Kom, Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata, susulan kejayaan s menumpaskan sel kumpulan Abu Sayyaf ASG tahun lalu ia membawa kepada maklumat terbaru aktiviti mereka. Katanya, seramai 20 individu warga asing yang mempunyai hubungan dengan ASG berada dalam senarai dikendaki pihak berkuasa. Seramai 5 individu baharu dimasukkan dalam senarai ini iaitu Ahdin Hussein, Elam Sajirin alias Nasirin dan Ismurah Jirah yang disyaki berperanan sebagai keepers dan terlibat dalam kes penculikan di perairan Tambisan. Manakala individu keempat adalah Majid Said alias Amah Patit yang juga ketua paling senior Daulah Islamiyah DI sulu Base dan berperanan sebagai komander ASG Sulu serta sub leader yang bakal menggantikan Hatip Hacan Sawachan katanya dalam kenyataan media yang dikeluarkan hari ini. Hamza berkata individu dikendaki kelima ialah Muzrimar alias Mundi Sawachan yang juga anak saudara kepada Hatip Hacan Sawacan dan sub-leader dalam ASG. Katanya, suspek kelima ini dipercayai mempunyai kepakaran membuat bom serta berancang letupan bagi insiden di The Our Lady of Mount Carmel Cathedral, Jolo pada 27 Januari 2020 dan insiden lain di Jolo, Filipina pada 24 Ogos 2020. Manakala 15 lagi suspek yang turut serta tersenarai dalam senarai individu dikendaki adalah sama dalam senarai dikeluarkan sebelum ini. Mereka dikenali sebagai Salib Mura, Al-Mujir Yadah bin Tatoh Kulino, Basarud Arok, Mujimar Sawajan alias Rasad, Merajan alias Manajan Asiri dan Jul Aksan. Selain itu, Abdul Rajan alias Halimau Jul alias Jun Hasan, Barak Andok alias Alvin, Hamsan Pekan alias Black Cobra, Sabri Matrasul alias Sulip, Jul, Haji Wahab alias Talip, Tampi alias Punju, Hai Pin, Hai Pin, Mubin alias Apple Kuhambo dan Sangbas Parisko. Sementara itu, Hamza berkata, lima individu yang dikenaki pada Jun 2021 tidak lagi berada dalam senarai berkenaan selepas ditembak mati dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan Filipina di selatan negara itu. Mereka ialah Apo Mike alias Macan, Sahid Juan, Raden Abu, Long Sahirin, Jab Sawajan alias Musafar Sawajan dan Halipa, katanya. Sementara itu, Hamza berkata, Eskom akan memperhebatkan operasi khas untuk menjejak anasir terbabit dan melancar operasi bersepadu laut dan darat bagi membatras elemen tidak diingini di S-Zone. Katanya, ia juga bagi menghalang penceroboh daripada mengganggu keamanan dan keselamatan di kawasan ini. Sehubungan dengan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat Mengenai senarai individu di kendaki ini, boleh menghubungi pusat operasi Eskom di talian 089 863 181. Maklumat juga boleh disalurkan melalui aplikasi WhatsApp di talian 011 633 11072. Terima kasih kerana menonton Dimistima Channel dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan notifikasi button di bawah dan jangan lupa untuk tekan link-link affiliate Shopee jika anda berminat untuk melayari laman web Shopee dan jangan lupa untuk saksikan video-video terbaru daripada Mr. My Channel. Terima kasih kerana menonton.